Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengajukan tempo di Akulaku. Atau dengan kata lainnya, di sini kita mengajukan tenor tambahan untuk tagihan yang sudah jatuh tempo. Contohnya, jika tagihan kita sudah masuk jatuh tempo tetapi dana yang kita harus bayarkan belum ada, kita bisa mengajukan perpanjangan ini, teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kita buka aplikasi Akulaku Kemudian setelah terbuka seperti ini masuk pada bagian akun dan di sini kita cek tagihan dengan cara bayar sekarang atau cek tagihan seperti ini. Nah saya contohkan di sini, di sini saya memiliki tagihan 686.800 dan di sini kita bisa mengajukan perpanjangan tempo dengan cara ajukan cicilan tagihan seperti ini. Oke, sini contohnya saya memiliki tagihan sekian, dan ini akan saya ajukan untuk bisa dibayar di bulan berikutnya. Tapi, walaupun kita ajukan pembayaran di bulan berikutnya, di sini kita harus membayar sebagian cicilan terlebih dahulu. Nah, contohnya dengan tagihan sekian, saya harus membayarkan yaitu Rp172.000, dengan sisanya yaitu Rp515.000 yang dibayarkan bulan berikutnya. Oke, di sini kita bisa langsung ajukan cicilan sekalian lang. Oke, okay, tapi sebelum itu kita centang dulu syarat dan ketentuannya. Nah, di sini kita akan diarahkan pada halaman pembayaran. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran yang kita inginkan. Dan saya contohkan di disini menggunakan pembayaran Alfamart seperti ini. Jika sudah, langsung konfirmasi. Nah, untuk nomor pembayarannya sudah tercetak. Dan saya harus membayarkan 172000 di bulan ini dan sisanya di bulan berikutnya. Nah oke okay, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.